Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini Saya akan menguraikan tentang Apa yang sebenarnya terjadi Di segitiga permuda Suatu penjelasan dari sudut ilmiah Yang akan saya paparkan Di dalam video ini Sebagaimana kita ketahui ya, segitiga bermuda itu yang dalam bahasa Inggris disebut dengan bermuda Triangle adalah sebuah wilayah di bagian barat samudera Atlantik utara bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah bermuda. Wilayah seberang Laut Britania Raya. Puerto Rico itu masuk wilayah Amerika Serikat. Kemudian sebagai titik di sebelah selatan. Dan Miami metropolitan terbesar yaitu Florida. Amerika Serikat sebagai titik di sebelah barat. Bisa kita lihat di peta di samping ini. Segitiga Bermuda telah mencuri perhatian dunia selama berpuluh-puluh tahun Terbukti dengan hilangnya pesawat Amerika pada tanggal 9 Juni 1965 Yaitu sebuah flying box car dari 440 truk carrier wing US Army Force C 119 pesawat tersebut hilang antara Florida dan Grand Turk Island panggilan terakhir dari pesawat ini datang dari titik di utara Pulau Bengkok, Bahama dan 177 mil dari Pulau Grand Turk pada tanggal 18 Juli 1965 kurang lebih hampir satu setengah bulan kemudian puing-puing pesawat ini ditemukan di pantai Gold Rock Key tidak jauh dari pantai timur Pulau Eclipses itu pesawat yang hilang bagaimana dengan kapal ternyata kapal laut yang tenggelam juga lumayan cukup banyak kita tahu salah satunya adalah SS El Faro yaitu sebuah kapal kargo yang tenggelam pada 1 Oktober 2015 krunya ada 33 orang tenggelam lepas pantai Bahama dalam segitiga bermuda setelah berada dari badai Joe Quinn. Jadi jadi pes eh, pesawatnya menuju ke badai Joaquin. kru penjara meditivasi kapal tersebut di kedalaman 15.000 kaki di bawah permukaan laut. kemudian juga ada kerusakan mekanik terjadi ini belum terlalu lama ya. yaitu 23 Februari 2017 Turkish Island penerbangan TK-183 jenis Airbus A330-200 terpaksa mengubah arahnya dari Havana, Kuba ke bandar Washington dulu setelah berbuah masalah mekanik dan listrik terjadi di segitiga Bermuda. Sebenarnya itu hanya tiga contoh kasus saja yang tercatat dan sebenarnya masih banyak lagi. Ya, tercatat ada sekitar 18 kali insiden pesawat terbang sejak 1945 sampai 2002. Kemudian ada tercatat 15 kali insiden kapal laut sejak 1800 sampai 2015. Nah sebenarnya apa yang terjadi di segitiga bermuda ini? Ini sangat menarik ya, dan banyak sekali uh, kita lihat di dunia maya itu teori-teori yang me menyampaikan tentang hal tersebut. Padahal sebenarnya jika kita lebih jeli ya, melihat fenomena yang terjadi di sana itu sebenarnya ada suatu peristiwa yang disebut dengan Para ilmuwan itu dengan sebutan sebutan stream jet. Ya. Apa itu stream jet? Ya. Jet stream atau stream jet? ya Itu adalah sebuah fenomena aliran angin yang mengalir dengan cepat dalam wilayah yang sempit. Ya. Dan alirannya berkelok-kelok dalam atmosfer. Jadi jet stream itu adalah angin yang mengalir dengan cepat sekali dan wilayahnya sangat sempit. Ya, kalau kita lihat wilayah segitiga permukaan itu tidak begitu besar sempit nah aliran jet stream ini berada pada ketinggian sekitar 8 sampai 15 km dari permukaan laut sangat dekat dengan ketinggian tropopaus dan arahnya mengarah ke timur selain itu alirannya biasanya memiliki pola yang berkelok-kelok sehingga jet stream ini dapat terbentuk menghilang ya terbagi jadi dua aliran atau berapa aliran bergabung jadi satu aliran dan jet stream ini merupakan salah satu sistem angin dengan kecepatan tertinggi di atmosfer. Jadi di atmosfer ini, jet stream ini adalah sistem angin dengan kecepatan yang tertinggi. Ya. Di kondisi normal, kecepatannya berkisar antara 129 sampai 225 km per jam. Namun juga bisa mencapai 443 km per jam. Ya. Nah, apa saja dampak dari jet stream ini? Jet stream ini memiliki peran ya, yang sangat besar bagi kondisi cuaca pada daerah-daerah di lintang menengah. Kita tahu bahwa e, segitiga Bermuda ini tidak jauh dari lintang menengah. Nah, selain berperan dalam pembentukan badai dan tornado, aliran jet stream juga mempengaruhi kondisi cuaca pada per, terutamanya pada temperatur dan kelembaban. Ketika alirannya berada lebih ke Katusiwa, Ekuator, dibanding sebuah tempat, kondisi cuacanya akan lebih dingin. Jadi satu hal yang aneh, ya. anomali cuaca. Harusnya semakin dekat Katusiwa itu menghangat, tapi ini malah dingin dan kering. Padahal mestinya eh, Normalnya itu di Katusiwa itu lembab, tapi ini malah jadi kering. Ya. Dan saat alirannya berada di kutub, Dibandingkan tempat tersebut, cuacanya akan jadi lebih hangat. Nah, ini ini malah terbalik gitu, ya. Kemudian basah, padahal kita tahu di kondisi dingin tuh malah cuaca lebih kering, malah justru lembab gitu. Jadi tergantung pada posisi alirannya, kondisi cuaca bisa menjadi lebih panas, dingin, kering atau basah dari biasanya. Nah, jet streamnya ada dua. Yang pertama itu polar jet. Polar jet ini di dekat kutub utara dengan kutub selatan. Ada lagi namanya subtropical jet. Ini ketinggiannya 12 kilo di atas permukaan di pertemuan sel Hadley, dan Feral. Ya. Itu terdapat jet stream lain yang dinamakan subtropical jet. Subtropical jet ini hanya terdapat pada musim dingin dan menghilang pada musim panas. Kecepatan lehernya lebih lambat jika dibandingkan dengan polar jet. Pada sel Headley, udara hangat ini bawah menuju ke arah kutub menghasilkan perbedaan suhu yang tajam pada Subtropical tropical Front. Perbedaan suhu yang tajam pada Subtropical Front ini juga akan menyebabkan perbedaan tekanan yang tinggi dan akan menghasilkan satu aliran angin yang berkecepatan tinggi pada atmosfer. Jadi perbedaan suhu itu yang tajam pada Subtropical tropical Front ini, yeah, Tropical Jet, itu akan membuat perbedaan suhu, disparitas suhu yang tajam. Sehingga akhirnya akan menyebabkan angin itu bisa berkecepatan sangat tinggi sekali. Ya. Nah ini kalau kita lihat di gambar ini, posisi segitiga Bermuda itu berada di Subtropical Jet Stream. Ya. Nah, jadi, kalau kita lihat posisinya itu berada di situ. Ya, berada di di apa? Di dekat persis di dekat uh, subtropical jet stream. Nah, ini bisa kita lihat ya. Di dalam kisahnya seorang uh, apa? penerbang yang selamat ya. Namanya Bruce Gernon. Yeah, Bruce Gernon. Bruce Gernon ini selamat ya. Yeah, dia keluar dari tiga Bermuda. Dan kisahnya ya itu bermula ketika dia terbang bersama ayahnya dan rekan bisnisnya, Chuck Levet. Mereka terbang dari Andros Stone Airport di Bahama menggunakan pesawat Beechcraft Bonanza A36. Ketika mereka terbang di dekat Pulau Bumini, Bruce melihat ada sebuah awan. Ya, bunca awan ini setidaknya ada di ketinggian 18 kilo di atas permukaan laut. Nah, dia tidak tidak tahu kalau awan ini adalah uh, subtropical jet. Bruce pikir dia bisa terbang memutari awan. Ya. Jadi si Bruce ngelihat awan itu ketinggian 18 kilo itu dia agak ngedar. Tapi setelah kira-kira 10 kilo melewatinya, awan itu justru malah membentuk satu lengkungan yang sempurna. Nah, jadi kalau kita kita lihat eh, apa? di apa yang slide sebelumnya itu subtropical That stream itu dia bentuknya berlekuk-lekuk. Ya. Tapi dia seperti garis gitu. Ya. Nah, berapa menit kemudian, makin jelas stream ini melihat kalau awan yang ada di Andros dan Bimini adalah awan yang sama. Nah. Dan awan tersebut bentuknya seperti donat. Seperti donat bulatnya, dengan diameter kira-kira 48 km. Ya. Nah, setelah terbang sekitar eh, selama 20 kilo, terus ya, melihat jalan keluar berbentuk letter U di sebelah barat. Awan itu, dia pun mencoba masuk eh, keluar dari jalan tersebut. Dan dia lalu berada di sebuah terowongan. Nah ini tanpa sadar si Bruce Guillermo ini sebenarnya sedang masuk ke dalam uh, subtropical jet ini. Tanpa dia sadari. Ya. Jadi uh, awan tadi memang dia seperti terowongan. Ya. Jadi dia masuk dalam situ. Ya. Selama 20 detik. Sebelum muncul di ujung satunya Terus sekitar 5 detik ya 5 detik di dalam terowong itu Dan Bruce merasa ringan Ya seakan-akan melayang Dan kecepatan momentumnya bertambah Setelah melewati semua itu Dan dia sadar Bahwa dia telah terbang Selama 34 menit Padahal dia Merasa hanya 20 detik 20 detik Tapi Ternyata dia sudah terbang 34 menit Itu artinya Dari airport sampai ke bum Dia hanya makan waktu 47 menit Harusnya jarak tempuh itu Itu 75 menit Ya Nah bagaimana dia bisa menempuh jarak sejauh 400 kilo itu cuma 47 menit Nah itulah Jawabannya ada Dia masuk ke dalam namanya Subtropical jet Ini dikatakan oleh para ilmuwan itu Dia masuk ke awan jet Ya. Nah kisah Bruce Germany dijadikan sebuah buku yang judulnya The Fog, ya. dan dia tulis sendiri, ya, bersama temannya Rob McGregor dan dengan judul The Fog, ya. a never before published theory of the Bermuda Triangle phenomenon. Ya. Nah kisah Bruce ini juga muncul di History Channel ya Nah dari kisah Bruce ini ya Dan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya bisa kita ambil satu kesimpulan Bahwa ketika kapal terbang ya, pesawat Ataupun kapal laut yang masuk dalam uh, segitiga bermuda ini karena terjadinya peristiwa stream jet tadi, yang sangat mudah sekali ya, terjadi, berubah-ubah kondisi cuaca itu, menimbulkan badai dalam kondisi yang mendadak, ya di sisi sebelah laut sini, tenang, tapi di sisi begitu sampai agak gujung, dia menemukan perubahan cuaca yang sangat cepat, nah, itu, itu biasa terjadi di dalam subtropical jet, itu satu fenomena yang, yang bisa terjadi ya Dan kerap terjadi Di Lokasi segitiga permuda ini Jadi tidak heran jika Pesawat-pesawat yang uh, Ditemukan di dasar laut Maupun yang uh, Apa Kapal laut yang ditemukan Di dasar laut juga Yang hancur berkeping-keping Itu semuanya Adalah Dapat kita katakan bahwa pesawat maupun kapal laut tersebut ya, memasuki satu wilayah subtropical jet stream yang tadi saya paparkan. Ya. Semoga ini menjawab pertanyaan kita, rasa penasaran kita. Kenapa? Apa? beberapa pesawat terbang ya Kapal itu ketika lewat di segitiga bermuda itu eh, mengalami hal-hal yang dialami oleh Bruce Gernon. Inilah jawabannya karena di situ ada subtropical jet stream yang yang yang sangat kuat. Demikian yang dapat saya jelaskan dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info uh, terbaru yang menarik sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh